Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini Kita lihat persahabat di kabar pertama begitu ramai di akun Twitter nih persahabat ya Ramai tentunya trendingkan lagu Bunda Lesti di aplikasi Twitter Wow ini keren banget kekompakan warga Konoha luar biasa Masya Allah Alhamdulillah, para sahabat, ya untuk Bunda Lesti, mudah-mudahan lagu barunya bisa trending dan booming. Kita yakin bahwa kekompakan dari para fans yang luar biasa selalu mendukung karya-karya terbaik dari Bunda Lesti Kejora. Hashtagnya Lesti Insan Biasa, nih para sahabat. Yuk, naikin lagi untuk hashtagnya. Mudah-mudahan bisa trending di Twitter juga. Masya Allah, ini yang paling ditunggu dan dinantikan sekali oleh kita semuanya, oleh banyak orang yang tentunya menunggu karya terbaru dari Bunda Lesti Kejora. Kemudian juga, persahabat, kita lihat di selanjutnya dari akun zasi.id, persahabatnya ini juga akan hadir, coming soon, kejutan yang luar biasa juga. Ada Bunda Lesti di acaranya Kak Zaskia Sungkar, persahabat. Jangan lupa tanggal 10 Maret. Bakal ada sesuatu kejutan dari idola kesayangan kita, Bunda Lesti Kiciora. Kemudian, kita lihat juga selanjutnya, kita intip outfitnya, Papa Bilar. Outfit Papa Bilar saat mori ini perusahaan band dimulai dari harga topi. Topi yang dikenakan oleh Papa bi merek Gucci mencapai juta. Untuk kaos yang dipakai oleh Papa Bilar. Ini mereknya Givenzi ini persahabatnya mencapai tujuh juta enam rupiah. Dan untuk sepatu yang dipakai oleh Papa Bilar ini luar biasa juga nih persahabatnya. Ini merek Alexander McQueen mencapai tiga belas juta tiga belas rupiah. Masya Allah, ini harga yang fantastis. Mudah-mudahan berkah, barokah untuk rezeki, idola kesayangan Dan mudah-mudahan juga, rezeki, idola kesayangan kita bisa nular ke kita semuanya Amin Hanya bisa mendoakan, hanya bisa mensupport yang terbaik buat idola kita Selanjutnya, persahabat disimak juga Kali ini adalah postingan Langit Musik 3 jam yang lalu, persahabat Ada sebuah info, 5 lagu yang paling sering didengerin di Langit Musik yang pertama itu lagu Bunda Lesti Dengan judul lagu Sekali seumur hidup Masya Allah Lagu Bunda Lesti menjadi nomor pertama Lima lagu Yang paling sering didengerin Di aplikasi langit musik Yang kedua adalah lagu Runtah Yang ketiga ada lagu Cinta Monyet Ada lagu Astagfirullah juga Yang keempat dan yang selanjutnya Kelima itu adalah Lagu Satu Rasa Cinta sekali seumur hidup masih tentunya menjadi lagu andalan mudah-mudahan lagu barunya persahabat muda lesti bisa lebih dari lagu sekali seumur hidup karena ini yang paling dinantikan apalagi judulnya juga luar biasa insan biasa ini menceritakan tentang manusia biasa nih persahabat kita selalu tentunya mendoakan dan pasti nggak sabar banget. Melihat, menyaksikan, menantikan kejutan single terbarunya Lesti Doakan yang terbaik ya persahabat Mudah-mudahan bisa trending dan booming Di Twitter juga sudah ramai banget nih Hashtag Lesti Insan Biasa Jangan kemana-mana persahabat Terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan terus memberikan informasi terbaru Hingga kabar baik Dari Lesti dan Rizky Billar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagaimana ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.